Yang aku beli motor Ninja yang Ninja apa? yang Ninja baterai warna hijau itu. Wengawakmu, koyok mana umpretenya? Kakek numpak Ninja. Yosok makronya, bang, yang cilik Ya, kapalah ya, yang penting kan punya. Jadi <tuk> apa ya, <tuk> suka lah. Oh, bukan, nanti tadi kimcil lah enggak suka aja Engga, biar enggak, punya, punya ini ninja. Yo so, hai, maku, maku kantil di apa di aspal. Enggak, bagus loh yang itu. Tempat tuh pada punya tuh aku lihat bagus semua. Taruh di depan rumahnya tuh bagus. Sopo, jadi aku Sopo. suka ada Sopo. Aku temanku. Sopo, ya Sopo. Sopo. Ada tuh si Tina, si Dewi hmm. juga semua. Suka aku jadi aku harus kepingin. Naik Enggak suka yang yang kamu lah yang kamu yang kan itu nanti juga kalau kamu gak di jam patak abot abot, kan kok di gang, -gang malah gak bisa mundur kon malah tiba Uus, awak mucili, kayak gantrung ini kepenyat, di jam tak nambah gepeng gak awak awakmu tata kok ini, kan di duit piro di jam patak ini roganya juta sampai betul puluh juta aku gak duit duit sama ini nanti aku duit kari ngerawuk aku godong aduh Aku punya tabungan 30. kan kamu tinggal nambah ya, nambah sedikit aja lah masa nggak mau. Orang di duit, aku iya orang di duit. Tolonglah, ya. Aku bisa ini, ini banget, ini dikit paling 14 juta Pak Ayang. Saya akan, apa sih, sepeda-peda beat. Cukupi, maksudnya gelap sih Bukan gak mau, bukan gak gelem sayang Aku gak suka, aku suka Pengen yang itu, ninja yang hijau itu Ya, sih gitu Aku bisa nambahin gitu Ini paling 14 juta Paling lain di tuku emas paling ya Terulas juta piro ya Oda, kan? berarti nanti tinggal nambahin eh, 12 juta ya, ya Ya, sembuh utama Aku gak ada duit, pokoknya tinggal gak ada duit Ya yang, aku enggak butuh kalung, gua enggak butuh emas, mau aku butuhnya motor Ninja mau apa? Aku, ah. aku langsung ngomong, aku enggak ada duit. Aku kira ada duit, kok ngeyel ae sih. Kaya duit apa? 2 juta, 3 juta. Lah 2 juta 3 juta takeki kon, ono no duit. Sik kok ge taeh ah. Hah? Enggak, ati kok ga gaya, gaya apa ya apa? Kon ati tukur kok kepingin lah yang biar kayak temen-temennya gue lo sekarang ncolc campur kconco gak gena -gena ngalor, ngalor. Ngidul, ngidul. Yo, yang kik, ikuti tren ikuti tren sampai kuyang yang sampai nukuk kok gitu se sekarang ncolc kakek nyonjo kok melo melok arisan-arisan rasa kumpul-kumpul Tonggo-tonggo, sudi oma, rokok terus, nyepor terus, ngebes terus, ngomong gak ada duit, rokok sedin dong pak. aku yang gak rokokan gak iso kerja stres aku lagi rokokan, aku mending gak duit duit daripada gak duit rokok, aku mending gak mangan daripada gak duit rokok, aku ngomongnya gak duit duit, catanya belanja kalo tuh aku rokok terus kalo taki duit tak kayak wing kok gue kok kepo sih lagi mangan orang kiloan taki lu ya di deh sekolah anakmu barang Thomas sekolah opo sekolah prei paling jajan toh udah sama sekolah prei kan, kan guys makai data bayar. data gue beli biasis buat sih duit kepo gspp spp, SPP g opo gratis sekolah itu ngasih bayar